Aduh guys, aku enggak dianggap. Enggak kamu dari mana? Eh, please, please deh, please deh Please. Please. Tadi katanya mau ngejemput, terus kenapa nggak jadi jemput? Enggak, masalahnya aku kan mau jemput kamu tadi. Hmm, lah. Ya, terus tadi aku habis makan nangka, terus makan kopi, terus perutku komulas jadi enggak jadi jemput kamu kan tadi udah tak WA. Oh. Ya, gara -gara aku enggak jadi, enggak jadi jemput kamu. Oh, tadi kan apa mungkin gara-gara aku minta yang nanti kita jalan mau beli seblak. Kamu nggak punya duit ya mau beli seblak ya? Jujur ya, aku boleh minta jujur enggak? Boleh jujur enggak? Ya, Masalahnya kamu kalau tak ajak jalan Iya, yang aku nanti beliin seblak ya. Masalahnya nanti kalau udah keluar, kamu tuh beli beli tas, beli sepatu, hmm. beli baju. Aku nggak punya uang, uangku tinggal ini ya, berapa Yang tanya ya? ayam untuk <laughs> kerja jangan di pengangguran terus sayang. <laughs> uangku cuma tinggal ini, cuma buat cukup buat beli seblak gitu loh. Cukup itu buat beli seblak sama samai. Eh. Ya nanti masalahnya kalau kamu minta yang aneh-aneh enggak aku kan bilang tadi enggak minta yang aneh-aneh tapi aku malah nggak dijemput coba lihat ya masanya aku takut wangku cuman segini nanti kamu minta aneh-aneh aku kan malu aku nanti beneran, lo, ayang. malu aku tuh malu kamu udah bikin aku bolak balik malu loh kamu nggak nyadar malu kenapa aku cantik aku keluar dandan terus aku juga jajannya enggak mahal-mahal terus malu karena apa ajak aku keluar ya, ya memang kamu cantik kamu fashion kamu dandan kamu wangi ya, wang. masalahnya kalau kamu ngerengek-ngrengek di tempat rame aku tuh malu gitu loh enggak ya, cuma cuman minta beli tas buci kenapa Nggak bisa diturutin hmm, tas gua aja tas kampungan hmm, <laughs> ini tas kampungan ini Tas lima belas ribuan ini, oh di TikTok Shop ya? Tas lima belas ribuan, terus gak ada uangnya. loh uangnya cuman gini tok Uangnya dua, 20, uangnya Rp2.000an lo Iya, itu ada yang merah. Aku cuman iya ada yang, yang merah. Aku, ayah aku kan eh, bilang. Jatuh keluar beli seblak sama somai Terus yang di belakangnya ngikut tas Gucci sama baju Gucci, ayang. <laughs> loh, ini lo. Amplop panek nggak punya dompet, jadi uangku tak amplopin gini gitu lo. Tak amplopin gini. Iya. Makanya kita keluar ya. kita beli dompet ya. Taruh <laughs> juga jemput. Aku nungguin di pinggir Emang seratus bisa dapat dompet? Bisa. Serius? Yang kawin. Yang kawin? Aku kan pengennya Gucci kan. Kamu pakai Gucci <laughs> Iya, tapi aku enggak apa-apa beliin Gucci Tapi yang kawin aja. Kalau misalkan kayak gitu, aku kan terima kamu apa adanya. Tapi nanti Loh. kamu kalau apa adanya terus aku bunuh ya. Apa adanya. <laughs> enggak kamu iya, anak-anaknya mana adanya sih? yang ada di, di kamu gitu yang apa adanya yang diaku aku ya kalau kamu aku mau aku. uangku cuman anak, segini kalau kamu Minang, mau uangku ya. segini Aduh orang Minang orang Minang itu kalau nikahnya itu habisnya banyak itu lebih banyak orang itu kali ya orang anak itu Nggak, lupa, bugis lupa. orang Cek. bugis pagi ah, bugis, bugis, Bugis. bugis Kalimantan uh, Minang terus itu yang pakai kerbo itu orang mana kopi kerbo anu maksudnya maharnya harus sembelih kerbau itu lu mau nggak tahu aku ada ke orang di darah sana apa aku harus sembelih udah <laughs> kamu tak maharin ini mau enggak cincin emas ini berlian, hmm. ini berlapis. Berlian ini batu, campur mau. Namanya apa? Yang berlian ini, yang berlian coba deh. Jangan ngomong, ada ada logat jawanya. <laughs> coba, Masa gak bisa ini bahasa Indonesia loh? Tapi kok masih ada logat jawanya? Ya, bahasa aku bahasa medok, medok gitu loh. Cok gimana kamu pilih yang mana yang campur atau yang uh, mana? aku pilih yang orange. yang orange yang ini. oh, yang mana guys? <laughs> ya pada bilangnya orange katanya. <laughs> iya yang orange yang ini, cuman uangnya cuman segini, cuman dua belas apa 11.000 ini. ya udah nggak apa-apa buat beli seblak. <tuh> ya dah kita keluar aja. Mm -hmm. ya. <tuk> tapi motor aku Supra mau enggak kamu kamu beli motor dulu ya baru-baru ke sini <tuk> lengkap aku udah punya motor tapi Supra gimana Anway yang udah deh please, please sayang jangan sok jadi orang miskin yang aku tahu kamu tuh punya segalanya kamu tuh sempurna yang tapi sempurnya ada minnya sedikit yang apa please, minyapa? Please. Minyapa, Minyak apa minyak minnya Iya. minnya kamu ngejahit aku kamu kali ya yang apa-apa kamu ngejahit saku kamu <tuk> <tuk> <tuk> enggak aku emang gembel aku apa adanya kayak gini dulu gitu motorku supra kalau kamu mau ayo kita sekarang otw beli sebelah aku udah bilang aku tuh kayak mbak-mbak yang satu itu yang ada yang di video itu aku aku dijemput sama Avanza dia malu jadi aku harus lebih malu daripada dia kita jalan kaki aja Oh gitu kan, bisa gandengan. bisa kalau aku jemputnya kamu jalan kaki enggak dari sini iya yeah. jalan kaki atau pakai motor kita jalan kaki nanti bareng beli seblaknya jalan kaki kan bisa gandeng kalau mau pun lagi segandengan kalau jalan kaki, kaki aku bisa lebaran monyet nyampe nyampe ke tempat kamu ya udah lebaran lebaran depannya lagi baru kita ketemu <laughs> ini komennya ini komennya gokil gokil ini Kenapa komennya yang komen gokil-gokil semua? Cuman ini pakai bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Jawa. Sayang, aku gak ngerti. Bisanya bahasa apa? Bahasa cinta, bisa gak? Bahasa rasa. Aku baca komen kalian, kepengen ketawa besar, guys. Cuman aku masih tahan. Hmm, sini, sini, sini. <laughs> sini. Kamu harus yang deket. Aku, ya, kan aku kan maluan bener. aku malu aku maluan aku orangnya itu pemalu loh aku, jadi aku butuh ya, uh, cewek butuh ayam butuh ayam yang agresif sekarang kalian bisa lihat kan guys dia orangnya enggak mau ngepublish aku dia disini so malu-malu padahal dia di video call itu dia kalem-kalem terus dia manja-manja kau Kalian tahu nggak sih <laughs> aku tuh memalu Kenapa sih aku enggak pemalu? Terus aku juga enggak mau mempublikasi pasangan aku, ayang aku gitu loh. Cukup kita Kenapa? berdua saja uh, yang tahu. Aku tahu yang aku tahu, yang kamu punya simpenan kan di TikTok yang... ndak, bukannya aku punya simpenan? Hanya aja aku enggak mau mempublikasi ayangku biar romantis kita itu... Uh, hubungan kita biar kita yang tahu. Orang lain enggak boleh tahu. Karena bukan konsumsi juga. publik, hmm. tapi tidak tidak ayang itu punya simpenan, <laughs> atau ayang? enggak ada ayang, kamu itu udah sempurna, udah spek bidadari. nggak mungkin dong aku mau cari spek makalampir. Ayang-ayang, bidadari Apa? itu kan punya sayap. Hmm. Sayap aku tapi udah patah sama kamu lah sayapnya kan uh, tulang kamu tulang rusuk kamu kan ada di aku sayap kamu juga ada di aku yang satunya jadi kita satukan gitu loh tulang rusuk kamu kita setukan sama tulang rusuk aku terus sayap kamu kan ting tinggal satu kita satukan emang <laughs> yang punya banyak coba terbang dulu yang punya dong nggak punya lah aku Mana bisa terbang, terbang itu kalau sudah Udah bersama-sama kamu, baru kita nanti gini begini. Oh kalau belum terbang, kalau belum terbang gak bisa. Ayu, Ayu burung <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ini komennya, itu gokil-gokil. Ini komen, yang komen gokil-gokil semua. cuman saman udah, uh, enggak saman nggak bakalan tahu bahasanya dia pakai bahasa bahasa jawa udah aku kan juga nggak bisa lihat komen yang di situ hmm. next line lagi juga, apa maksudnya <coughs> hmm. ayang aku, uh, aku kan ulang tahun ulang nanti mau dikado apa ayang oh apa Ayang ulang tahun, jadi hmm. Ayang mm, hmm. itu, oh, aku mau kadoin Ayang sesuatu yang ada di dalam kotak. Apa? Nanti kalau misalnya pas Ayang buka kotak pasti Ayang kaget gitu, nah. Iya apa? Nanti dikado tikus, boneka tikus. Bukan. Buka. Apa? Dikadoin apa? Bagusnya saya. Dikadoin apa ya? Aku pengennya uh, kita liburan di Bali. Gimana ya? Astagfirullahalazim, jangan ke Bali ya. Yang udah kemana? Ke Lombok nanti aku berubah lah jadi putri duyung. Kalau ke Bali <laughs> ya udah, kita ke Lombok aja. Udah, kita lihat pulau-pulau -pula yang bagus di Lombok. Sama ke uh, itu ke sirkuit Mandalika, ya tidak, tidak, tidak. Aku cuman mau ke Minang, ke Padang, ke sahamnya Raffi Ahmad yang baru. loh sahamnya Raffi Ahmad di mana? Yang ada di Padang, di Pantai Armanis itu. Oh, nanti kalau ke Padang, aku makan terus. Nanti gendut, aku kan uh, nasi hmm. Padang, kan kesukaanku. Hmm. Aduh. Ayang, ayang udah mulai enggak jelas sih. Hah. Hmm. Hmm. Aduh, kita harus bilang apa ya, guys? Nanti Ayang kalau uh, ultah minta dikado apa? Oh, aku ultahnya udah, udah selesai. Iya, nanti, nice. Tahun depan. Oh, oh tahun depan. Mm hmm. Aku minta dikadoin apa guys? Kado apa? Skin care. Jangan kucing mahal kucing. Hmm. Kalau kucing nggak mampu, uangku dikit ayang, uangku itu gini itu lo. Aku, Aku baru kerja soalnya. Mau... tidur Katanya tidur-tidur ngelidur kah. Amane mbak wong apa sih nggak nger ngerti ayang-ayangan apa nih. Buci anti pecah. Piro <gupan> mbayune? <Ha>? Tengke <gupan> apa sih komenku semua? ngerti. Yaitu follower-ku semua itu yang komen bahasa Jawa. Koe, <gupan> <gupan> <gupan> -fo follower-ku kan Jawa semua Ayang ngomong bahasa Minang dong Idi pede Kak sadar Kak Enggul emang meninggalkan aku apa ngerti banyak-banyak istifar kak Aku ngerti eh kalau ngomong pakai bahasa Indonesia guys jangan pakai bahasa Jawa Ayangku aku enggak tahu Ayangku bukan orang Jawa guys dulu yang man M MP apa artinya kaca bilang lah Udah makan Eh Rezuka sih ya kok Udah makan apa, apa apa artinya apa itu? Tadi Bilang Bilang apa Apa udah makan Ndak yang tadi Yang bahasa Jawa itu tadi lho Aing gelo Eimah Ninggalinu Kiumah Oh itu maksudnya Kita itu berjodoh Dan kita cocok maksudnya Oh, Kak Joshua bilang MP. MP itu apa? MP itu kita cocok. Kita berjodoh. Mbak bilangin cowokmu kalau ngonten jangan bawa alam ngonten apa dia? ngonten apa sih? Kok bawa agama kan segala? Ya, dia, guys. <laughs> Emang HPnya Ayang berapa? Oh, Ayang punya HP 2 ya ketahuan ini ketahuan ini hmm. ternyata diam-diam di belakang aku punya ngasih, ap2 aku udah... <tuk> oke yang aku <tuk> pantau sosmed aku nggak punya ap2 aku punya ap1 yang aku pantau uh, akunnya yang dulu yang komen udah keliuran katanya harus lihat kontennya ayam nanti aku datang buat marahin ayang awas ya di <tuk> ketahuan ayam punya ap2 ini ayam selingkuh ini Diam ya, diam diam diam diam. Aku mau offline dulu. Aku mau pantau live ayam. Namanya Redu yeah. Bida TV. Oke, okay. pantau dulu ya. <laughs> ya nonton yeah, ayam ya. Nanti aku nonton. Awas. Kuk mau lihat komen yang aku cuma punya HP satu. Bye. <laughs> Bye.